Hai Mbak Sis dan Mas Bro, selamat datang di channelnya Mba Mungkin kalian dengar ini di podcast, berarti selamat mendengarkan podcast ini Karena podcast ini bakal, atau video ini adalah curhatan banget dalam mencari kerja dan magang di Swedia Jadi buat kamu yang mungkin penasaran kehidupan di Swedia Ini adalah curhatan begitu susahnya mencari kerja di Swedia dan juga mungkin buat yang baru datang di Swedia, ini bisa jadi mungkin pedoman buat uh, memulai karir di Swedia dan bagaimana sih cara mencari tempat magang di Swedia. Check it out! Jadi sebenarnya aku tuh udah bikin video tentang gimana cara mendaftarkan di Arbed Formatlingan buat uh, pendatang baru yang baru datang di Swedia dan mungkin punya pengalaman kerja dan mau mencari pekerjaan. Uh, jadi daftarnya di Arbet Formatlingan atau kayak tenaga kerjanya Swedia Cuman aku mungkin mengutamakan video ini karena ini adalah curhatan terakhirku Dan akan tayang di hari terakhir aku kerja magang di Stockholm Siapin kopi kalian atau teh atau cemilan karena ini akan sedikit panjang karena curhat Sedikit background lagi, aku dulu kerja di Indonesia udah Uh, ya cuman 9 tahun sih terus uh, sekarang kan di sini mau cari kerja dan sudah terdaftar sebagai dan sudah terdaftar sebagai pencari kerja di Swedia jadi kayak di uh, dinas di dinas dinas ketenaga kerjaannya Swedia gitu terus cara setelah uh, setelah beberapa lama mencari kerja, gak ada pedapet Ada informasi kalau misalnya mau memulai masuk ke pasar kerja di Swedia itu Gampang kalau kamu ada pengalaman Dan ada wadah di mana kamu bisa mendapatkan tempat magang Nah ini aku sedang mempromosikan juga yang namanya Jobs di situ ada rising star-nya orang Indonesia juga ya Jadi Jobs Pronget itu adalah wadah di mana uh, mereka punya bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Swedia untuk mencarikan tempat magang bagi uh, mereka yang baru datang ke Swedia dan mungkin belum begitu lancar bahasa Swedianya. Jadi, uh, ini adalah semacam uh, tempat magang yang. Tempatnya itu tahu kalau kamu e, Bahasa Inggris Berbahasa Inggris Dan belum lancar bahasa Swedianya. Nah Terus dari Jobspronged sendiri Ini adalah e, Buat mereka Newcomer yang mempunyai Background pendidikan akademik Di Engineer, Arsitek Business, Science Atau Finance Nah Kebetulan aku ini masuknya ke yang finance Bisa masuk ke finance karena Background kerjaan di bank gitu kan Dulunya Yang lain-lainnya sih ini canggih-canggih gitu Cuman kalau yang aku termasuk gak terlalu canggih sih Nah <tuh> long, to long Long story short Itu aku lamar Dan ada Ada dua pilihan waktu itu Uh, tapi yang satu ini full distance, yang satu ini kerjaannya setengah, ber, cuman sedikit hubungannya sama finance, tapi mereka uh, perusahaan yang kerjanya bisnis tuh bisnis gitu, mereka kerjasamanya sama perusahaan juga. terus aku mikirnya, aku kalau misalnya full distance, di mana nih uh, cara dapetin koneksi gitu karena kan di internship ini aku mikirnya satu belajar memperlancar bahasa swedia dan kedua itu kayak cari koneksi dan kalau distance itu kayak hubungan personalnya tuh kayak kurang gitu kan makanya oke okay, aku milih yang kedua ini walaupun kerjaannya agak-agak beda gitu daripada uh, uh, yang seharusnya gitu jadi yang kedua ini kerjaannya adalah office manager dan uh, finance assistant. Jadi tapi tanggung jawabnya lebih banyak ke finance assistant. Eh tanggung jawabnya lebih banyak ke office manager. Keren ya namanya office manager. Tapi you know kerjaan aku adalah aku selalu bilang sama teman-temanku uh, kerjaanku itu office girl gitu karena emang Bukan girl yang kerja di office, tapi emang office girl temennya office boy. Kerjaanku tugasku tuh kayak bikin kopi, beliin lunch, memastikan semua dalam keadaan bersih gitu, kantor bersih, piring bersih, kayak gitu ya terus uh, ya bersih bersih gitulah tapi agak keren gitu bahasanya office manager <laughs> uh, terus kerja tanggung jawabnya itu yang pertama yang kedua itu ya finance assistant finance assistant itu ya kayak masuk ma ngerjain invoice invoice invoice kayak gitu terus uh, ngerjain apa ya order order gitulah order supply supply barang untuk kebutuhan kantor kayak gitu dan oke okay, aku terima karena, oh ini, satu berarti aku kerjanya 100% di kantor berarti aku bisa ketemu banyak orang, aku bisa berlatih bahasa swedia terus juga bisa, karena office manager ini juga tugasnya security security tugasnya resepsionis juga gitu, jadi nyambut tamu, dan Aku mikirnya tamu-tamu mereka pasti dong perusahaan-perusahaan gitu, karena mereka kerjanya untuk perusahaan-perusahaan atau brand-brand. Karena perusahaan ini adalah terus di tempat aku magang, ini adalah brand uh, experience gitu loh yang bikin event-event uh, digital, terus bikin konser, bikin video-video promosi, dan model kayak gitu. Loh terus bikin juga kadang bikin display atau kayak uh, ruang pamerannya scania jadi mereka yang ngerjaan ngerjain itu jadi di sini juga lucu oke okay, intern atau magang aku pikir ah magang kan gimana seolah kayak tamu gitu ya tapi you know day one itu aku udah kerja oke okay, dikasih tahu gini gini gini gini gini setengah hari langsung aku ngerjain gitu dan day itu, itu aku udah langsung dilepas. Cuman aku sendiri kan ya memang, walaupun gak di supervisi, aku tuh kerja banget gitu, gaspol. Jadi aku, ya udah hari kedua, aku menikmati langsung kerjain ini ini ini ini ini itu, juga banyak banget informasi-informasi baru. Dimana anakku sakit, aku ngerasa gak enak kalau gak masuk. Tapi sebenarnya di sini, kalau anak sakit itu dilindungi banget. Dan kalau misalnya uh, orang atau perusahaan ngelarang atau melarang karyawannya untuk stay di rumah karena anak sakit itu mereka uh, termasuk melanggar hukum. <tuh> Intinya gitu. Terus kedua itu adalah begitu susahnya juga karena di di kantor ini kan. 100% bahasa Swedia, bahkan kolegaku yang selalu berhubungan sama aku ini dia sama sekali gak memakai bahasa Inggris kalau ngomong sama aku dan bahkan jelasin-jelasin tentang apapun even yang jelasin untuk uh, ekonominya juga dia pakai bahasa Swedia jadi aku sering luput sebenarnya terus shock, berbagai macam shock yang terjadi padaku adalah di minggu pertama itu aku udah langsung diajak untuk outbound gitu, jadi oke okay, outbound Habis itu aku belum kenal orang-orang gitu, terus belum tahu namanya Aku sendirian, aku dateng, habis itu aku duduk ya di satu tempat duduk, terus tiba-tiba ada yang dateng Aku mau duduk di sini gitu Terus, oh ya, udah duduk aja di sini. Aku juga gak ada yang duduk di sini. Gak, aku mau duduk sama dia karena kita ada meeting gitu. Jadi, di, di perjalanan di kereta itu aku udah duduk cantik di situ, disuruh minggir gitu, akhirnya aku duduk di pojokan, terus kayak asu, itu aku diusir, aku udah duduk di situ, disuruh minggir itu pertama. Kedua itu aku shocknya waktu kita sampai di villa, semacam villa gitu, jadi ada banyak kamar di situ karena ada lantai dua, ada lantai satu, nemu dong kamar satu di bawah, oh ini double bed gitu, terus oh ya udah aku di situ. Oh kalau gitu aku juga ikut ya di situ. Enggak enggak ini soalnya nanti temanku yang bakalan dia akan nyusul dan dia kami tidur bareng di sini. Like anjir diusir lagi aku kedua kalinya bangsat gitu kan. Tapi oke okay, udah skip gitu. Terus nextnya lagi itu hiking. Hiking itu ya Allah, oh orang hiking di sini tuh bukan yang santai menikmati alam, lihat kanan kiri, itu pada ngebut semuanya gitu loh kalau hiking. Mereka tuh ya ampun aku sampai nggak bisa ngejar, terus ending-endingnya itu kan sebenarnya ada operatornya ya yang uh, di situ yang harusnya jaga di belakang untuk uh, nyapu ada apa enggak, tapi mereka terus sibuk ngobrol sama yang lainnya. Dan es karena aku juga Sendiri Asia ya muka Asia kayak gini Dan bahkan sempat ditanyain Kamu bagian dari ini grup ini Iya emang gak cocok ya <laughs> Kayak asem kesel banget operatornya gitu nanya sama aku gitu kan Terus tapi di ending-endingnya mungkin karena dia sudah me menganggap aku gak satu grup sama mereka si bule-bule itu Akhirnya aku ketinggalan dong di belakang Terus Gak ada orang sama sekali, terus aku nyasar. Ada jalan dua ke kanan sama ke kiri. Terus bener-bener orang tuh udah pada hilang gitu, dan gak ada yang nyariin aku. Habis itu nelpon bosku, gak ada yang ngangkat karena aku cuma tahu nomor telepon bosku waktu saat waktu itu kan. Jadi ya udah, terus kayak... Anjir, aku nyasar ini yang mana akhirnya aku ngambil yang situ. Terus aku ragu balik lagi, terus aku, "Ayo, ah, ya udahlah, coba deh, jalan ke sini." Terus udah kayak, "Ya Allah, ngapain aku di sini?" <laughs> udah kayak mikir gitu, tapi... terus sempat duduk di pinggir kali gitu. Aku nasibku kok ya gini gini banget sih. Gitu, aku gak dianggap ya udah. Tapi aku ya udah jalan. Semoga kali ini adalah jalan yang benar gitu. Terus itu kayak udah. Hampir malam gitu loh Aku takutnya Udah gelap gitu Tapi akhirnya aku bisa jalan Dengan sisa-sisa tenagaku Sampai di villa Itu udah pada cantik Karena kita mau dinner gitu uh, Gala dinner Untuk acaranya itu Udah cantik-cantik udah mandi Terus mereka cuma menyambut aku Wow Christine Kamu berhasil gitu, Berhasil Gak ada yang nyariin aku Terus dia bilang berhasil Habis itu aku harus ngebut-ngebut Mandi Terus dandan seadanya Sekenanya Karena Untuk dinernya itu Kita harus naik bis Ke puncaknya gitu Terus aku kayak Ya Allah tega banget sih mereka Mereka gak ada yang nyariin aku Habis itu aku terus cuma dibilang eh, Christine kamu berhasil <laughs> Ya udah Terus udah itu pokoknya Uh, itu pengalaman minggu pertama yang mengesankan. Terus, uh, oke okay, aku menjalani hari-hari selama empat bulan. Jadi untuk job spronget ini uh, jangka waktu magangnya itu 4 bulan. Disitu situ ya udah berbagai macam uh, shock, shock culture, shock di kantor yang aku rasakan. Dimana apalagi bahasanya beda. Dan mereka nggak switch ke Inggris ke aku Aku su aku sendiri juga merasa Kalau misalnya ada 10 orang Maksud sih Mereka harus switch Inggris gara-gara Cuma satu orang gitu kan Aku bukan bos soalnya jadinya Kalau bos gitu kan nggak apa-apa ya Tapi kalau misalnya bukan bos Ya kayaknya aku kisopos sih gitu Dan di Biasanya aku mencoba mencari waktu untuk bisa getting to know gitu, karena Susah nyari waktu untuk getting to know each other gitu, karena Bener-bener kerja, fokusnya tuh kerja, kerja, kerja, kerja, waktuku untuk getting to know itu adalah ketika um, Makan siang, tapi ketika makan siang itu biasanya kayak Uh, terlalu banyak orang misalnya, terus ngomong sini ngomong sini, terus aku kayak, aku nggak ngerti mereka ngomong apa. Kadang-kadang kalau aku ngerti mereka ngomong apa, di otakku tuh udah pengen cerita juga gitu kan. Aku kan orangnya ekstrovert ya, jadi aku suka cerita. Tapi karena kendala bahasa, aku mikir dulu nih, aku mau cerita ini, aku mau bilang ini, terus aku menyusun, sedang menyusun kata-kata di sini. Eh! Akhirnya pembicaraannya udah ganti ke topik yang lain, uh, kampret, telat deh ya. Udah, itu sering banget terjadi. Jadi, ya udah, gak jadi ngomong. Jadi, aku di kantor itu adalah orang yang sangat quiet gitu, pendiam, manis gitu. Selain itu, cara untuk getting to know-nya adalah dengan ikutin party-party mereka gitu. Itu adalah salah satu um, cara bisa ngobrolin yang lain selain kerjaan. Selama aku ngikut misalnya party ini, party itu gitu. Mereka selalu bilang, "Christine, wah kamu tuh, kamu tuh baru belum lama di sini tapi kamu tuh bisa banget membaur bla bla bla." Terus mereka peluk-peluk gini-gini, terus kayak "Kamu keren banget, kamu ini banget" gitu. Tapi itu karena mereka lagi mabohai. <laughs> Besoknya udah lupa. Aku ngerasa Um, orang Swedia tuh gimana ya even misalnya kamu baru di kantor gitu terus mereka tuh nggak ada yang kayak help you out karena kamu baru gitu nggak jadi kamu dibiarin aja kayak seolah kamu tuh karyawan di situ seolah kamu tuh udah lama di situ jadi dari sekian banyak kolega itu paling misalnya cuma satu dua yang nanyain aku balik gitu loh. Jadi misalnya kayak duduk di meja makan, orang pada nanyain, "Eh, hey, kamu kamu gimana? Kamu gimana?" Terus aku di-skip gitu biasanya. Terus misalnya hmm, aku nggak dapat tempat duduk di meja makan. Orang-orang ya, ya udah, cuek aja gitu nggak ada yang eh Kristen sini aku bantuin karena kan baru gitu nggak ada ya udah aku duduk sendiri dan nggak ada yang peduli gitu coba tapi kalau orang lain yang kayak gitu oh, nggak ada tempat duduk mereka berusaha ngambilin tempat duduk <laughs> itu kayak oke okay. aku ngerasain itu lagi aku ngerasa oke okay lah walaupun berbagai macam perbedaan itu karena bahasa aku nganggapnya aku tetap thinking positif Terus aku sendiri suka kerjaannya atau lingkungannya karena mereka adalah orang-orang yang ngerjain kreatif gitu kan. Dari situ aku bilang sama bosku kalau aku suka perusahaannya. Dan walaupun aku magang, aku tuh tetap aktif untuk cari kerjaan. Untuk lamar-lamar di sana-sini, sana-sini. Selama setiap setiap hari tuh aku minimal dua aku lamar. Dan... Ada beberapa interview waktu itu. Bahkan, ada kalanya aku ngerasain ada dua interview dalam satu minggu, saking lakunya. Cuman gak ada yang berlanjut, tapi waktu itu aku pas nerima interview, aku langsung bilang kan ke bosku, "Aku ada beberapa interview nih." Tapi aku pengen stay di sini, aku pengennya tetap ada di lingkungan yang kreatif gitu. Gimana? Apakah mungkin ada tempat buat aku gitu di sini? Terus, dia jawabannya, uh, dia bilang sih, Christine, uh, kami, kami sangat akan senang kalau kamu bisa stay di sini um, dan tolong kalau kamu mau tanda tangan atau sign kerjaan ngomong dulu ke kita. Aku pikir, aku pikir dulu tuh itu adalah, oh berarti nanti kalau aku ada saingannya nih, ada yang nawar dia mau aku nggak usah jangan jangan desain, oke sama kita aja gitu kan. Makanya aku ngebut banget lamar-lamar yang lain sampai aku bisa dapetin sesuatu yang bisa aku bawa ke dia. Eh ini aku ada tawaran nih kamu mau kawinin aku apa enggak gitu kan itu istilahnya tapi sampai empat bulan belum juga ada yang berlanjut tapi aku masih tetap memegang kayak oke okay, dia menjanjikan padaku kalau kami akan berusaha mencarikan tempat untukmu kalau tidak di sini itu di tempat lain gitu ya aku mikirnya mereka kan kerjanya hubungannya sama perusahaan-perusahaan lain berarti koneksi-koneksinya kan banyak jadi aku mikirnya Oh mereka akan nyambungin aku mungkin ke koneksi-koneksi mereka gitu Jadi mereka terus meminta aku memperpanjang masa magangnya dua bulan lagi Oke aku bantu karena sebenarnya, untuk posisi magangku ini sebagai facility manager itu adalah menggantikan orang yang sedang cuti hamil eh cuti melahirkan jadi uh, nungguin dia balik gitu sebenarnya tapi kan aku bayangannya kalau aku bantuin mereka mereka akan bantuin aku gitu oke okay, aku mau perpanjang dua bulan supaya mereka um, ada banjelan ketika menungguin karyawannya yang mau balik dari cuti melahirkan, dan aku sendiri baca di ininya permohonan perpanjangannya itu ke arbit format Lingan bahwa alasan memperpanjang ini adalah meningkatkan kemungkinan untuk menjadi karyawan. Dia bilangnya gitu terus, kayak wow, oke. Okay. Berarti ini ada kemungkinan nih Aku gak berpikir untuk jadi facility manajernya Aku udah bilang aku mau kerja 50% Karena aku mau belajar lagi gitu Jadi mungkin mereka butuh finance assistant Mereka mungkin gak, bel belum perlu banyak Jadi aku mikirnya Mungkin mereka bisa nawarin aku 50% kerja atau 60% gitu loh Tapi ketika ini berakhir hampir berakhir seminggu sebelumnya aku ada tawaran lagi ada kemungkinan maksudnya kemungkinan setelah melewati ber bermacam-macam interview-interview yang tidak berlanjut aku ada kemungkinan nih ada penawaran yang posnya ini minta aku mulai jadinya interview hari ini misalnya kalau ini lancar kamu mulai bulan, minggu depan dia bilang gitu terus ya udah dengan itu aku pegang itu sebagai nanteng nanteng itu kayak bawa tandingannya gitu loh ke pacar misalnya eh aku dilamar orang nih kamu mau ngawinin aku nggak nih gitu kalau nggak aku kayak yang lain gitu kasih aku kepastian gitu loh jadi aku akhirnya aku ngajakin bosku ngobrol kan aku bilang gimana nih ada nggak Uh, tempat buat aku Karena aku ada penawaran Yang harus dimulai bulan depan Eh minggu depan bahkan Terus Mereka Bilang Terus akhirnya bosku bilang Gak ada tempat buat aku Dan um, Dia bilangnya Kamu itu ter Uh, praktek terbaik yang pernah kita dapatkan dari jobs peronget, bla bla bla, tapi aku pikir bullshit oh, gitu kan. <laughs> ya, itu buat nyeneng-nyenengin aku aja, ngomong kayak gitu kan. Intinya, yang aku selalu ingat tuh dia, bahkan ngomong itu tuh kayak flat, dingin, tanpa rasa empati sedikit pun, bahkan dia ninggalin aku. Mungkin aku kayak kelihatan kayak shock gitu ya. Sebenernya... Untuk stay di perusahaan ini, itu jadi kayak last option gitu loh buat aku. Kalau aku nggak sampai gak dapat kerjaan selama enam bulan, tapi mungkin shocknya aku karena satu dia kayak aku inget dia kayak janji kayak gitu kan sama aku. Kedua itu kayak ini aja udah last option buat aku, tapi gak gak dapet. Terus juga mereka udah kenal aku 6 bulan tapi mereka juga tetap gak mau gimana surat lamaran-lamaranku yang yang selama ini aku sebar gitu mereka nggak kenal sama aku gimana mereka mau menghair aku gitu kan yang kenal sama aku 6 bulan aja juga nggak mau menghajar aku dan dia menggunakan kartu bahwa aku nggak lancar bahasa Swedianya itu kayak menohok banget karena Halo, bukannya dari awal kamu juga tahu aku tuh nggak bisa nggak lancar bahasa Swedianya Tapi ke Arbet for Medlingan, kenapa alasannya uh, kemungkinan untuk memperbesar kemungkinan hire Jadi Aku langsung flashback flashback flashback gitu kan kayak Anjing aku dibodohi selama ini gitu Ha <tuh> Sakit hati rasanya Sakit hatinya secara personal Tapi sebenarnya Mereka punya hak untuk itu Cuman kayak Oke okay, kamu cuman manfaatin aku Gitu hmm, cuma nyari gratisan Lumayan kan ngirit 200 ribu Kroner Atau sekitar 300 juta Ya kan Selama menghire Selama aku kerja di sini sama mereka. Terus selain itu, aku ngerasanya juga oh, jadi bener. Orang-orang bilang dulu karena ini kayak ya sekali lagi kayak orang pacaran, keluarga ngasih tahu, "Ah, kamu ngapain sama dia? Mereka tuh gini-gini-gini-gini." Sama kayak keluarga juga ngasih tahu, ah, "Ngapain kamu mau Kerja gratis mereka tuh cuman cari mau cari gratis aja Tapi aku punya alasan Enggak ini buat Buat aku juga Buat uh, ngisi CV gitu Dan memperbaiki bahasa Swedia Tapi kan dalam perjalanannya ternyata aku Baper gitu kan Istilahnya Dan terus sekarang baru nyadarin Oh benar kata orang Ternyata kamu tuh Cuman mau cari gratisan Dimana Aku selesai pas di bulan, di saat karyawannya balik lagi gitu loh. Jadi kan dia nggak usah bayar siapa-siapa, dan ada yang kerja di situ, ada yang ngurusin kopi. <laughs> Terus juga aku inget lagi sebelumnya, itu ada anak magang juga, dia magang cuma satu bulan, dan dalam tiga minggu mereka langsung ngomong, "Kita harus hire dia nih gitu." <laughs> Kita harus hire dia nih Tapi dia Swedish ya Oh tapi kalau kita hire dia harus nunggu dia selesai sekolahnya Karena magangnya dia itu karena sekolah nyelesain tugas sekolahnya gitu Jadi dalam tiga minggu mereka udah bisa langsung um, Oke okay, kita harus hire mereka harus harus dia sementara aku udah enam bulan udah kayak kerja 120%, 100%. puluh di mana anakku sakit aku berangkat aku merasa punya tanggung jawab bahkan suamiku harus kerja sambil ngurus anak di rumah karena aku kerjanya kan nggak bisa distant gitu loh jadi aku harus dateng jadi aku ngerasa punya tanggung jawab aku bawa kartu ATM perusahaan aku bawa pokoknya aku jadi kayak aku harus dateng karena kalau enggak nanti nggak ada gitu yang nyiapin sarapan nggak ada yang nyiapin meetingnya sarapan untuk meeting nggak ada yang nyiapin mungkin nyambut karyawan baru gitu ngapain aku segitunya Aku bahkan aku tuh ya aku juga sempet ganti lampu gitu ke setrum nggak apa-apa. Terus aku nyuci kursinya mereka. Jadi aku tuh ngerasa ya aku nggak malu ngasih tahu magangku kayak apa gitu karena memang kenyataannya gitu nggak usah sok-sokan. Aku keren banget nih nggak. Ya aku juga di sana. Aku kerjain apa aja, kalau nggak ada yang bisa dikerjain. Ya, kira-kira apa nih yang bisa dikerjain? Aku tata lemarinya mereka, aku arrange, bahkan aku bikin uh, daftar barang-barang yang ada di setiap lemari. Pokoknya aku susun, aku, aku mikirnya kalau aku nggak tetap di sini, aku paling nggak meninggalkan sesuatu di sini yang lebih baik, yang baik gitu mikirnya, tapi ya. Tetep sakit hati Bahkan aku sampai kayak orang patah hati gitu lagi-lagi Ngerasa kayak Ya ampun Aku tuh udah kayak ini sama kamu Ya kayak orang pacaran gitu loh diputusin Bahkan aku sampai gak bisa tidur Tidur kebangun-kebangun Cuman gara-gara kayak ngerasa dibohongin gitu loh <tuh> Tapi ya gak apa-apa Sekarang aku berpikir positif tapi walaupun berpikir positif hari ini harusnya aku masuk, tapi aku nggak masuk dengan alasan sakit. Ya aku aku sakit mental kan, jadi it's oke okay dong nggak masuk. Karena ini wajar. Kalau sakit mental di Swedia itu wajar. Langsung dong grup e, kantor heboh. Wah nggak ada personil, nggak ada nggak ada operasional yang ada di kantor padahal gak ada dan satu orang itu dia juga kerjanya cuma 50% dan dia mengalami stres karena Karena pergantian Gender terus Dia langsung keluar koar karena gak bisa aku ngerjain semuanya Kayak burnout gitu Aku gak bisa nih ngerjain ini itu semuanya Jadi udah langsung sambat Halo, aku nggak pernah tuh sambat. Bahkan ya, yang yang yang terkeren yang pernah aku alami juga di magangku ini, aku tuh udah kayak ngerasain kayak babu aja sebenarnya buat mereka. Aku disuruh ini, disuruh itu, iya iya iya iya. Sampai aku suatu hari disuruh ada orang yang kena covid, terus dia harus kerja, terus chargernya mati, dan aku disuruh nyari charger iOS uh, itu di seluruh Stockholm nggak ada dan aku sampai jalan ke sana ke toko sini ke toko situ habis semuanya. Kenapa sih orang-orang Swedia itu pada suka pakai iOS, pakai Apple, bahkan banyak stok-stok yang habis. Jadi semuanya hanya bisa dipesan online dan baru datang dua hari atau besok harinya padahal kita butuh hari itu dan aku berkorban nyari lari ke sana ke sini sampai aduh habis nih waktuku. Aku pakai pakai skuter padahal jalanan bersalju dan beku, terus jatuh ngelesot di kungsgatan terus sampai sor gitu kan. Tapi terus aku cuman ketawa sendiri sambil tiduran. Ah, ini di lampu merah loh. Banyak mobil loh. Sampai ada taksi yang bilang, "Are you okay?" Maksudnya, "Gue katanya. Terus Iya, iya, gak apa-apa, gitu Kain, Terus aku berdiri lagi, terus aku tuntun lagi Terus, udah, gak mau lagi naik Karena udah telosor, gitu Setelah, habis aku nemu charger Jadi, akhirnya aku pakai charger Yang bukan Apple, gitu Terus, aku harus Berangkat ke rumahnya dia dengan naik Bis, yang bisnya itu satu jam Terus aku berhenti ternyata Itu aku harus jalan lagi setengah jam Dengan kondisi dingin dan berangin Habis itu jalanan juga beres, licin Aku hampir ngelesot lagi beberapa kali Dan di kanan-kiri itu gak ada orang Aku langsung takut, aku nanti kalau diculik gimana Aku kan makannya gak banyak <guluh> Jadi Terus aku harus naik turun gunung sampai ke rumahnya dia, terus balik lagi bis, ternyata bis jadwal bisnya setengah jam, padahal dingin banget waktu itu, dan tentu saja karena COVID aku gak bisa dong minta minum atau minta minta duduk dulu sebentar di rumahnya, aku cuma nganter, drop, langsung aku berangkat lagi, pergi lagi, dan bis gak ada, aku harus jalan lagi 30 menit untuk uh, ke stasiun bis selanjutnya yang jadwalnya lebih cepat. 10 menit lagi aku nunggu di situ dan aku sampai rumah jam 6 sore. Ya, waktu itu yang aku anterin itu agak lumayan care ya. Dia nanyain Krisin kamu udah sampai belum dan dia nanyain di dalam grup e, kantor sampai dan dia berterima kasih banget sama aku e, udah nganterin itu dan semua orang juga kayak appreciate Ya tertulis ya, I don't know mereka benar bener, -bener apresiat apa enggak ah uh, pokoknya Intinya aku juga akan membagi informasi ini Mungkin jadi pelajaran Mungkin coba Cari perusahaan yang Mending internasional <laughs> Buat kalau belum fasih banget bahasa Swedia karena ini perusahaan tempat aku magang ini kan Perusahaan pure Swedia Dan orang-orangnya juga Orang-orang Swedia semua gitu Mereka juga ngomongin soal dif uh, Apa namanya Diferensiasi Apa sih istilahnya? Goblok kan? Uh, keanekaragaman dalam perusahaan Tapi keanekaragaman mereka Oke okay, ada orang Kurdis Oke okay, ada orang Asia Tapi mereka lah lahir dan besar di sini gitu loh. Jadi cuman ya satu yang office manager yang mereka punya adalah orang Jepang. Tapi dia udah 5 tahun di sini dan bahasa Swedianya juga udah bagus gitu. Sekarang aku kayak trauma untuk cari perusahaan yang full Swedia. Kayaknya lebih aman kalau aku di lingkungan internasional gitu, karena biar bisa ngobrol, <gir> biar bisa ngerti dan biar gak ngerasain kesepian karena bener-bener kayak aku tuh juga ngerasa kesepian aku 6 bulan tuh aku gak bisa menembus mereka loh aku bawa makanan kayak sewajarnya di Indonesia Biasanya kalau bawa makanan gitu, uh, langsung pada makan gitu, karena habis pulangnya. Bahkan dulu pernah di kerjaanku, sore-sore jam 4 udah bawa bunyi kresek aja, langsung padahal ngerubung gitu. Isinya batu dong, manajerku. Kurang ajar, kurang ajar ya. Jadi benar-benar dibunyiin kresek gitu, terus ditaruh di meja. Habis itu semua orang buka, ternyata isinya batu. Itu saking orang-orang saking tuh di sore hari tuh nyari snack, nyari cemilan, jadi dikira gorengan. Akhirnya dibuka, ternyata batu goblok banget kan? Oh, I miss Indonesian uh, culture. Walaupun dulu aku juga gak suka perusahaannya, tapi aku merindukan orang-orangnya. Jadi, ya itu. Ternyata di sini, mungkin mereka malah takut. Kamu tuh di, mereka diracunin. Jadi aku bawa makanan, gak ada yang makan. Maksudnya, selalu aja sisa gitu. Paling cuma ada satu dua orang yang ngerasa gak enak atau memang doyan makanan, mereka mau ngambil. Tapi, selain itu, mereka gak ngambil. Jadi, Biasanya aku beberapa kali bawa itu tuh selalu aku sisa amat takut diracun apa gimana sih. <laughs> Bahkan kolegaku yang selalu ngobrol sama aku itu aja yang selalu yang yang selalu berhubungannya sering gitu loh sama aku. Dia paling gak pernah ngambil makanan yang aku bawa. Itu aku kayak aku tandain banget dia gak pernah loh ngambil, dia gak pernah nyicipin kayak apa sih yang ditakutin gitu. Apa memang gak mau nyobain makanan baru atau... Ya udah gak tahu Wah oh, gila Sampai curhatanku sampai 40 menit nih Ya intinya Itu aku berusaha tegar Berusaha move on Dan aku move on Akhirnya aku curhat juga sama Arbet Format Lingan Yang orang yang handle uh, case aku Karena aku tahu emailnya aku langsung curhat sama dia karena dia juga yang aku kirimin surat perpanjangan magangku yang alasannya menuliskan kemungkinan untuk di hire itu aku email dia dan akhirnya dia nelpon aku dan gak tahu dia kok baik banget mungkin dia aku rasa dia juga e, dari logatnya dia orang India gitu tumben juga dia baik kayak mungkin merasakan yang aku rasakan Um, terus dia bilang <tuh> Dia nanyain kayak berempati lah ke aku uh, Bahkan nanyain personalku Kamu dari mana indonesianya Terus gimana Kamu menurutmu gimana Swedia Dan udah berapa lama di Swedia Terus kamu mau kerjaannya yang gimana Aku tuh udah sampai bilang Aku sih kamu, terus ditanyain kamu mau uh, lanjut di marketing atau gimana? Aku bilang enggak, aku enggak mau di marketing lagi Aku enggak mau stres lagi Jadinya aku bilang, aku maunya di operasional aja Aku maunya di administrasi, supporting Terus kalaupun enggak ada, aku kerja apa aja enggak masalah Aku kerja di restoran juga enggak masalah Tapi dia kayak support aku bilang, kita coba satu kali lagi Uh, kita usahakan, kamu nanti aku uh, masukin di antrian untuk program yang lain uh, Defecting job apalah-apalah gitu loh Karena aku udah nganggurnya lebih dari 15 bulan Jadi mereka punya program lain Yang kayak jaminan pekerjaan atau gimana gitu loh Gak tau Pokoknya nanti Uh, ada dua pilihan lah nggak tahu yang mana yang kosong. Jadi dia bilang pokoknya kita usahakan dulu kamu dapat kerjaan yang sesuai dengan background kamu sebelumnya. Pokoknya kita berusaha katanya gitu. It, itu kayak wow, amazing gitu. Jarang-jarang ada eh uh, format lingan yang emang support banget gitu. Kadang-kadang cuman mereka cuman ngerjain kerjaannya aja. Oh ya. Yeah. Oh ya. Yeah. Oh ya, yeah. tapi ini Mungkin karena kita sudah sering email-emailan gitu kan Jadi Aku juga ngerasa dianya nice Sampai mau nelpon aku secara pribadi Biasanya kan harus lewat Teleponnya Arbed Format Lingan Untuk ngomongin kayak gitu tuh Tapi dia Telepon aku secara pribadi Dan bahkan nanyain soal personal Itu udah kayak eh uh, Bikin aku semangat lagi Gitu loh jadi, sekarang aku cuma mau ngambil sisi positifnya aja. Walaupun hari ini aku bolos. Besok hari terakhir dan kita lihat besok apa yang terjadi. Besok pun aku harus kerja. Walaupun hari terakhir, tapi harus masuk. Karena harus ninggalin semua barang-barang. Walaupun sudah aku tinggalin juga laptop, udah, Tapi kan harus serah terima, gitu. Jadi, aku anggap ini suatu pelajaran mungkin bisa dijadikan pelajaran juga buat kalian-kalian. Terus ya, buat yang mencari kerja, yang merasakan sulitnya mencari kerja, aku rasa sulit lebih sulit juga kerja di Indonesia. Karena kayak lihat ngecek di LinkedIn gitu kalau ada uh, perusahaan yang buka lowongan gitu aku lihat yang yang lamar 700 terus 100 gitu kalau di sini tuh yang ngelamar 50 aja aku udah kayak Aduh mati deh nih Gak ada deh nih harapan gitu 100 gitu aja ah, udah nih gak ada harapan tapi di Indonesia aku lihat wah gila yang yang apply 700 500 gitu mati. tapi again namanya kerjaan itu adalah jodoh ya kita berusaha mencari tapi sekali lagi jodoh dan hoki itu adalah di tangan alam semesta, di tangan yang maha kuasa jadi kita hanya bisa berusaha aku juga nggak nggak termasuk hoki tapi sekali aku hoki yaitu waktu dulu yaitu di bank BUMN itu dulu juga saingannya 3.000-4.000 orang tapi Ternyata berhasil lolos Tapi aku ngerasa itu Hoki Dan itu keberuntungan yang sangat luar biasa Yang terjadi dalam hidupku Walaupun pada akhirnya juga Nggak happy juga sama kerjaannya Jadi sekarang mencoba Oke, okay, ini adalah proses Dan mencoba menikmati prosesnya Karena sekarang perjuangannya adalah Mencari kerja Tapi nanti ketika Dapat kerja pasti ada tantangan lainnya kan Mungkin gak senang sama pekerjaannya Mungkin gak senang sama organisasinya Jadi masalah itu akan selalu ada sayang Jadinya kita harus tetap semangat gitu aja ya Ya buat teman-teman aku juga yang mungkin uh, Sedang berjuang dalam pekerjaannya Gak happy dalam pekerjaannya Banyak ya yang menangis-nangis setiap hari Karena pekerjaannya Ya kita harus semangat Oke okay? Jadi, itu dulu curhatanku hari ini. Kita hanya bisa menyemangati satu sama lain. Oke? Okay? Semoga kalian berhasil. Semoga kalian menemukan masa depan cerah. Dapat pekerjaan yang membahagiakan. Dapat pekerjaan yang menenangkan hidup. Sampai jumpa di video berikutnya. Hei do. Pusat dah. 50 menit. Lama banget. Jangan lupa subscribe. Dan tonton video yang lain di sini, ya. Bye bye.